Tapi di beberapa ayat orang kafir ya diceritakan Allah bahwa mereka mendustakan para Rasul. Makanya tadi mereka tidak mendustakannya dalam konteks apa? Faham ya? Mereka mendustakan dalam konteks apa? Ya sama. Nabi misalnya nggantikan wong sing neng oma ing asu, iku malaikat gak par par, lan ibadah ditolak pangeran dihapuskan sekian hari mawono cerita ngombeni asu di sepuro, seikono cerita ngromat asu mas? mas Allah, malaikat saja tidak mau dekat faham seolah maksud bin saman ngerti bahwa meneliti ulumil Qur'an itu rumit dan itu butuh ulama ulama saja jangan hanya baca, tapi punya tradisi akhwal nah, yang mau cocok itu gendeng soya orang mau taksir kawih, bariku mau taksir jalalanku perbandingan tafsir muka kasir kalau dia tidak punya akhwal ulama, malah jadi setan. keman ta'lamah bila se'infa se'infa se'infa setan. makanya ada cerita ada cerita unik, jadi ulama di se'infa yo, orang unik, ya orang itu beling, tapi belingnya ulama orang ulama jenengi ahmas, ya sikap priyai senang mecit, lagi nanti cuwak barang kabinet dicoplok nu guntingi bulu ketek kenapa itu orang berdikai keleksinya bahwa bulu ketek, itu guntingi Temenan yang juru mencet, di dalam bina yang masih ada yang mau balik zaman itu Amas itu terkenal, terkenal lah, populer terkenal oleh pidato ini khadda sanang ini-ini termasuk khadda Amas akmas ini-ini terus cerita cerita, fadilai, mus matem macam, -macam terus Amas, kamu jangan mendengarmu balik itu dia itu bohong. Terus setelah itu mau itu gak tahu kali itu Amas ala ta'stahiyah saya kamu apakah gak malu di depan orang banyak di masjid nak oguntingi bulu ketek di depan umum boyodisen barang lima ada kenapa saya harus malu anak di sunnatin termasuk sunnah termasuk fitrah adalah guntingi bulu ketek anak di sunnatin bodoh bodoni kok bisa saya ini mau balik saya ini pidato anal amas, gue mau dekat anal amas anal amas yang jenis amas itu aku ikut jaga, <laughs> kue mau ngomongin kue itu aku gue ini. ini penting kultorakan karena sekarang orang itu meneliti Islam itu tidak pakai guru sehingga cara memahami dia tentang nahi mungkar atau tentang amar Ma'ruf, tentang apa saja itu tidak punya ahwalul ulama. Makanya kalau menjadi ulama tradisinya selain memegang beberapa literatur atau marojek kitab-kitab sahiha. Al-kutubus juga ada ahwalul ulama. Ahwal itu satu perilaku konsensus yang diyakini antar ulama. Desa ya, ulang lagi yang diyakini antar apa? Diyakini antar ulama. Ini penting kalau Karena ulama itu punya guyonan banyak yang kita tidak pernah tahu. Misalnya begini. Ono wong senengannya ngerasani wong. Nah kue santri amat terus ngerasani wong itu, doso ini ini Tapi ulama itu punya pikiran begini. Ono wong misalnya jadi lunteh atau maling sudah dirasani wong sak doso. Gara-gara kesalannya sedang dirasani dia jatuh nggak dihormati di masyarakat situ. Nah ulama itu takut, ngerasani hukumnya bebas, dia ya doso. Dan nah, jenang tentang yang rasani uga boloroi. Ciri utama maksiat itu adalah dia jatuh lahum fit dunya kisun pasti karena dia lonte atau dia maling atau copet pasti Allah mentakdir ciri khas maksiat itu diantara hukumannya adalah jatuh di dunia dan jatuh di akhirat dan awal kejatuhan adalah jadi gunjingan atau dirasani wangake bagaimana anda bisa mengharamkan sesuatu yang menjadi hukumannya Allah Subhanahu ini ulama, sehingga dia ya tetap kalau tanya hukum yang ngerasani orang, ya itu jadi so. ini kan ada yang ngerasani kok menengah ya, ya menengah so. ya, mesti pasti ngerang, no, tapi kalau ulama ngerti maksudnya yo mereka kasih kesalahan dari dirasani orang, bencang bencang lupa saja yang ada lunt, itu ada maling, ada koruptor tidak ada yang berita, ono, gak ada yang ngerasani, terus orang salah juga faham sih kalau masuk itu uniknya Rasulullah. Rasulullah itu kadang ya, Maaf, mau no ngerasani di sana, Oh, jompo aja ngerasani dulu, so. Tapi kadang nabi yang ngerasani. Mana wong bulat tuh, nih. Senangannya tapi wongnya bulat, dari nabi pizza aku laci, kalo wong kok elaeng. Kira-kira selama maling arang hitam. Ngerasani ibu haram, kecuali enam hal. Satu ini, dua ini. Nah, apa lo kan Om Jumblay, nunggu. No? 6 Nah itu cara berpikir adalah apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hukum permanen. Apa tidak? Apa hanya waki hal memang hukum itu begitu, tapi nggak bisa diterus, diteruskan kayak kasus tadi apa, kayak konteks tadi apa itu. Kalau nte, bagin atau gariyah makanin ini kok hukum asu. terus mentang-mentang asu itu hewan kehormatan, sehingga sing. Ngobeni di sepuro, padahal dosanya gede lonte. Banyak yang nanti mafum ngono ngerokok. Seng marai isobogo ya Tapi orang kok mafum kok goblok wong kok orang isobok. Mafum. Yes, pokoknya emang pokoknya udah gue tau kejadian. Malahan ulama roto-roto, pokoknya tongkol goblok. Pokoknya tau ngono kejadian. Wong matani, wong sangat bolosong. Di sepuro. Barang ono kiai mini ratus sepuluh di partai ini, materi ini satu. Jadi, kena ulama tenan bercerita toh ono kejadian wong materi wong satu di sepuluh wongnya. Tapi rasa kok mafhum lah, jinan materi biru lima. Wah, enteng, sen satu, sen sepuluh itu lagi kurang, puluh lima orang. <tulah> <tulah> <tulah> Mulanya ulama, kok debat yang intelektual rasa membunuh ke intelektual. Iku goblok, tapi gua, gua, gua pinter printer. Perkaranya itu kabel dianalisa, dianalisa. Tapi materi ini pas-pasan, ulama walian Materi ini akeh. Okay? Sangking udinin pegaran rayu somong, jadi terus soong goblok. Nada debat terus koyong goblok. Tapi ku ulama, ya karena kita kita punya perhitungan, apa itu nyata. Misalnya rondo rondo yaudah nih, kayak Musthofa yang nak nyusu rondo itu jadi anak rondo ke Stuwan, enggak kan? Syaratnya bayi rondo nggak sampai umur berapa? Dua tahun tapi pernah ada satu kejadian jenis salim ini dimakmakan, salim mau laku di balik <tuk> dimakmakan benda di dulur rodo, bawa nyusu, bawa perusahaan sama ibu, di salim nyusu e, ibu kabe ulama, tiap kek ada bab rodo, wakam maki satu salim ada nah, cerita salim, solusinya dirodokkan, bawa coba nyusu menteri, soalnya diperes ke masjid, pikiran ngeres ke <tuk> tadi nyusul ora kudu menthel iso ae. Mungkin ana kok pornografi itu. Tapi ulama fikih mesti ngelan menjawab wa amma qistatu salim fa muftasun Itu khusus. Jadi kadang apa yang dilakukan fatwanya Rasulullah itu kadang kejadian khusus, enggak bisa digeneralisasi. Karena kalau kamu generalisasi ya bingung tenan misalnya di surat yang sama di surat al-fat ada fakatul musrikinah ayuwa jadumu hunsat rusi bunuh orang musyrik ketika ketemu di mana saja di ayat yang sama di surat yang sama tapi ana ayat wa ina hatum minal al musrikinas kayo jaruka yuk hatta ya maaf kalama kalau mereka ingin ngaji ya ulang ngaji sih karwane nyes diulang ngaji raiso yso lebihnya mena tapi tidak masalah raiso orang-orang wong kafir Islam itu diulang aji raiso rahisya kan ya kan? ya, Nabi Ududud apa orang Islam tidak diulang haji terus rahisya kan ya rahmesti jadi itu paling angel dari bab ulumul Qur'an ini paling sulit karena ya memang sulit dan tidak perlu dipecahkan, saya ulang lagi itu tidak perlu dipecahkan ya sudah, kita tidak tahu kita yang agak sama, apa-apa daripada keputusan biru satu orang sang keputusan ini penting kalau aku akan di Quran itu seperti itu banyak, makanya nanti rem nakes ono ayat fahum alun mereka enggak ditanya, ada ayat waktifum innahum Maskulun. hentikan mereka karena mau ditanya, ada ayat mereka bisa menjawab, ada ayat al- yomanah timu ala bahwa mereka sudah tidak bisa menjawab karena lisanya ditu, ini penting kalau aku terangkan, kan Orang gegabah mana nih Qurannya? Di mana nih Quran ya. ulung? Butuh macam-macam, termasuk sing di butuh no paling itu akhwal ulama. Bukan jenengan daripulah akwal Akhwal itu ya akhwal Akhwal niku perilaku ulama. Perilaku niku bukan sekedar fatwa hukum tapi ini perilaku. Misalnya begini, ini Cetak Jutono uniknya ulama memahami dakwah kajian nabi Nabi nate ngendikan aksir min ma'rifatin nas, cenggo kanca sing akeh. Enggar kanca akeh ya manfaat akeh. Sufyan so, As-Sauri gurune Imam Syafi'i nak maknane Paknane aksir min ma'rifatin nas, iki maknane aklit. Kowe kuwi nak kancanan sithik wae aja akeh-akeh. Kok saged mung kadise kok ngkon Ya pasti nah, dia nak kue kanjana dong macam-macam kok atros kecewa, naik kecewa ditinin tuh ilmu, citik. Terus kita kok ibu murid dali -dali nopo, -mana ya dalilin opo nama anani ngoten. Ya dalilin gampang. Kue kanjana makeh tujuan maupun kericahnya kata silaturahmi. Kue kecewa ambek wong sing kenal tambah sing ora kenal. Dia baik sing kenal. Kue ngerasa nih wong tuh nyakiti wong baik sing kenal tasi ora kenal. Dia baik sing kenal. Berarti kenal wong akeh potensi ini tuh sana. Wong gak gue wong akeh ngerasa nih wong akeh kalau mau ora kenal Mustafa kan yo tahu, tau miso, kecewa berhubung kenal. kenapa? Kecil. Wahal tungkirun nas ilaman ta'rif. Kowe ora bakal kecewa ambek wong kecuali uang sing Misalnya kowe darani tanggammu sombong. Kenapa mbak Rani sombong? Mergo kenal. Bareng kenal ketemu ora nyapa, suwombong ketemu wong gedeg-gedeg rata kok. Misale ning Jakarta ana wong gedeg-gedeg kenal kowe mbak Rani sombong tuh. ora? Ana kowe kenal mbojak kenalan ra gelemke ta nek sombong, tanggaku tak ajak kenal rek. Artis yang ra kenal kowe ya ra kenal kowe, jote ora mbok sombong, Betul betul betul. Itu lama. Nabi dawuh afsir min ma'rifatin nas, ndekne maknane aklin min ma'rifatin. Butuh kan enggak gampang, orang punya pemahaman seperti itu itu enggak gampang. Butuh sekian ribu hadis yang dia hafalkan sehingga dia tahu yang dimaksud tradisi Nabi itu seperti itu. Belum lagi di masa ilahi, di masa masa fakir, Imam Syafi'i kecil ketika umur 15 tahun, 16 tahun itu menjadi mufti, itu mau dites nih, ini cok guru nih, ini ruang ana Nabi nanti gawang itu, wong pintar, gue apa nak mau tak ada kadesi, orang faham, nara ngerti akhwal, akhwalnya Rasulullah. La Tuhan ribut, toiro Iro minwakana dia, dia juga mengubah Oke, ojo giman nak malu nining kurungan itu berubah nu. Isikan otak nabi ketika malu nasi nining kurungan di nawa sangkar ojo berubah nu. Ini si pikiran yang wong kan? Ake malu elakin antok ketika nggugut. Utawi ya lah pokoknya lawpo berubah nu tujuannya. Apa. Tapi memang sapi yang wong alim wong alim alam akur nih baik alim. Oleh maknanya itu karena di, jahiliya, di zaman jadian itu wanton tradisi kalau mau pergi itu tes-tes aneh itu manuk manuk sudah kurungan, terus digusah dibuka posisi kurungan tapi lawannya dibuka Nah digusah ini berkanan berarti lunga iki mubarak lunga ini berkah bahasa Arabnya maknanya itu to'ir to'ir itu bahasa Arab maknanya itu manuk, kalau digusah Melayu ngiri berarti lungane gak lah Nabi itu melarang orang pergi atau orang bisnis berdasar mie bere, man, nah, itu disebut kolu inna, inna jadi uang Arab itu tatojur tatojuriku membuat keputusan penting berdasar terbangi, man. faham sih bayang misalnya sampe ganti tradisi ulama terus mau cotek hadis cok, man, lo gua coba Bukankah maknanya kalau <tuk> mau ngodok, paham sih kalau itu. Tapi Mas Safi Isom maknanya itu adalah uang Arab memutuskan sesuatu penting berdasar mibrin. <tuk> Melainkan ini Quran disebut inna ma irukum makum inna atau bikum. dikum. Bakkul la insanin al zamnahu to irohu filologis. Kabe kar atau to. Baru Mas Isom terang ngono terus gurunya nangis. Al yawm afdiya abdillah kwec cilik lawas oleh fatwa wong kok pinteremu aku song bullet to anu song bullet wis sampeyan ngomong pinter kan ya anak iki wong maca terjemah Quran seengga ku ahli Quran maca terjemah hadis dari Alinopo waduh goblok era karo kula kan Kalau lho setan ditantang debat iki boten purun ku ora levele itu piye ora ku nerangno